Oke, hey, kalau warahmatullahi wabarakatuh, uh, jadi hari ini saya mau share sebuah teknik dimana saya menyelesaikan batuk saya itu ya menyembuhkan batuk itu kurang dari 15 menit. Ya, jadi menit. Ya, jadi ceritanya saya pulang dari Ngajar, ya, saya duduk depan sini sambil kipasan tapi kok makin lama makin batuk ini makin jadi padahal saya itu nggak lagi makan nggak kesadakan gitu nggak e, melakukan gerakan-gerakan yang aneh tapi kok bisa batuk jadi saya merasa ada yang salah daerah sini ya kayak sini jadi rasanya gatal terus gitu nah saya pikir karena angin karena saya lagi kipasan kayak gitu jadi saya matikan lagi pasnya tapi tetap aja batuknya nggak hilang ya udah saya lakukan peregangan-peregangan saya bawa tidur sebelum tidur saya akhiri dengan metode sujuk twist ya jadi sujuk twist itu kita pakai ini jempol gini ya kita ambil jempol yang ya area jempol ini kita twist nah kalau kemarin saya twistnya itu yang jempol sebelah ini sebelah kanan ini kanan saya ini saya putar ke arah luar gini ya ini saya putar ke arah luar Nah sewaktu memutar gini gak nyampe 10 detik itu langsung kayak ada yang kan itu dari dalam sini ya rasa batuknya itu tiba-tiba kayak tertekan kayak gitu nah jadi saya terusin lah ini sampai beberapa menit ya ya pokoknya 5 menitan lah kayak gini terus gak nggak lepas-lepas dan malam itu habisnya saya buah minum saya lanjut lagi sebelah sini, sebelah sini. Ke arah luar gitu ya, ke arah luar. Kita putar ke arah luar ditwist keluar. Itu akhirnya ya udah nggak nyampe 15 menitan itu udah rasa batuknya tuh hilang kayak gitu. Biasanya udah ngantuk mau tidur eh, abis habis tuh batuk lagi hilang ngantuknya kayak gitu. Saya bawa minum nggak <tuh> sembuh-sembuh jadi saya twist gitu. Akhirnya Ya, dalam waktu kurang 15 menit itu udah sembuh kayak gitu, udah sehat nggak? Nggak ini lagi, nggak batuk-batuk lagi ya teman-teman bisa coba uh, untuk masalah batuk ya di twist di daerah jempol ini ya. Ini namanya metode sujuk twist, teman-teman bisa coba di rumah. Lakukan sampai merasa nyaman kalau misalkan diputar keluar rasanya nggak nyaman yang makin parah silahkan putar ke kiri. berarti, Eh, putar ke dalam maksudnya kalau keluar makin parah berarti... Ke dalam, silakan teman-teman coba aja sendiri. Lakukan sampai sembuh. Oke, itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.